اللهم صل وسلم على الله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله عدد ما خلق في السماء. والحمد لله عدد ما خلق في الأرض والحمد لله عدد ما بين ذلك والحمد لله عدد ما هو خالق أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد والآله وأصحابه ولبيته والمهد خليفته وسلم Ibu Bupati dan Bapak Wakil yang dimuliakan Allah, betapa senangnya kita, umaroknya ikut ngaji. Alhamdulillah, kalau kata pengantar cukup wakil atau sekda, tapi kalau ngaji langsung orangnya. Alhamdulillah, Bapak Ketua Pengurus MUI, Ketua Takmir, para ulama. Dan jamaah yang memeriahkan Allah tidak mudah bangun sebelum subuh, ya? Karena tidak mudah jika dipikirkan pakai akal. Karena bangun waktu subuh sebelum subuh itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Oleh karena itu, sebelum tidur minta izitlah kepada yang menghidupkan yang mematikan. Bismillahirrahmanirrahim Ahya wa amat Atau amutu wa ahya Sama Ya Allah izinkan aku Tidur Dan hidup kembali Kalaupun bangun Bangun dalam nama Allah Maka kita bangun Mengatakan Alhamdulillahiladhi Ahyanan Terima kasih Yang telah mengembalikan hidup kami Ya Allah Hidup kalau tidak tambah ta'at dan ma'rifat Percuma hidup Lebih baik mati Tapi jika ada keta'atan Ada kemakrifatan dalam hidup أولى, Maka hidup lebih baik Maka ketika ada seseorang Mengeluhkan sakitnya Dan dia mengatakan Mati sajalah aku Apa kata Nabi lah tas alulmu, lah taman naul mauta. Jangan pernah berangan-angan pengen mati. Sakit badanku, iya sakit. Tapi jangan pernah minta mati. Karena jika engkau mati, en kata alamal, engkau tidak dapat lagi beramal. Ya, engkau tidak dapat lagi beramal. Dan ingat orang kalau sudah mati. Dia harus tetap menyempurnakan rohaninya Tapi di alam sana sangat lama dan panjang sekali Maka mumpung masih di dunia Jauh pun kita kejar Susah pun kita cari. Yang penting mengenal Allah dapat dicapai di bumi Supaya jadi bekal masuk ke alam yang lain Bapak ibu yang menekan Allah kalau pernah keluar negeri atau keluar kota Kalau kita tamu dari yang punya kota Kita disambut Tidak perlu diperiksa Benar nggak? Cukup ditandai usia oh, si orangnya Tapi kalau kita tidak kenal dengan yang punya kota Maka kita diperiksa Alam ini dicipta karena Allah cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jika seseorang kenal Allah Kenal Rasulullah Maka dia masuk ke alam ini Alam ini hormat kepadanya Dia masuk ke alam barzah Yang jaga alam barzah pun respek kepadanya Jika dia masuk padang mahsyar Maka yang di padang mahsyar pun melindunginya kita mau datang ke satu tempat kenal penguasanya dijaga apa? Dijaga. Yang jadi raja, pemimpin di alam semesta itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergelar sayyidul alamin, penghulu alam semesta. Apabila saya kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ketika di alam barzakh Rasulullah lah yang menyambut tapi kalau kenalnya baru imam lumayan imam itu nanti yang akan sambut kalau kenal Allah pasti kenal Rasulullah tidak ada orang kenal Allah kecuali lewat pintu Rasulullah maka makrifat mengenal ada dua jalur ada makrifat Muhammadi mengenal dengan jalur Nabi Muhammad ada ma'rifat azaziliyah iblisiah. Ada mengenal jalur iblis Kenal juga Tapi kenal dengan cara yang tidak Benar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kul'inkuntun tuhibbunallah Fattabi'un Katakanlah jika engkau betul cinta kepada Allah Maka ikutilah jalanku Ikutilah aku Ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka banyaklah kelompok yang mengaku dialah yang paling ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diikut bukan model baju yang diikut akhlak yang punya baju kalau model baju berubah-ubah per zaman ini bajunya kurang sunnah nih sebagiannya Rasulullah itu suka pakai baju impor. Percaya tak? baca sahih Bukhari, Rasulullah selalu pakai baju dari luar negeri, dari Bahrain, beliau tinggal di Madinah, dari Persia, dari Romawi, dari Yaman, dari Mesir, dari Syam, selalu memakai pakaian dari luar. Ada yang beliau beli, ada yang dibelikan, tapi lebih banyak dibelikan orang. Ya. Karena setiap kali ada orang datang, Kasih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Hadiah Bahkan dalam hadis yang sangat masyhur Ada seseorang memberi hadiah Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baru saja dipakai Tiba-tiba ada yang angkat tangan Wahai Rasulullah Demi Allah Berilah aku Jubah yang kau pakai Hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah tolak Rasulullah itu Abu arwah Abu Al-Alamin Bapaknya alam semesta Karena beliulah alam ini Allah cipta Maka jika ada anak-anaknya minta Tidak mungkin beliau tolak Bukan saja manusia Semua yang di alam ini meminta Pasti beliau terima Maka beliau mengatakan Baik Diamlah sebentar Biar aku pakai dulu Biar senang dulu yang memberi Kira-kira begitu kalau dia maknai Nabi mengatakan Diam sebenarnya Aku pakai dulu Diperkai sebentar, berpindahlah keharuman beliau sebagian kepada jubah itu. Baru beliau memberikan kepada orang itu. Tapi setelah itu ribut, sahabat-sahabat marah kepada yang meminta. Tapi apa kata yang meminta? Tahukah kalian untuk apa aku meminta ini? Aku meminta jubah Rasulullah untuk menjadi kain kafanku jika aku masuk kubur. Jadi beliau ingin dapat bau Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, keharuman Nabi tercium sampai ke langit. Beliau baru lahir, disambut oleh semua malaikat. Beliau bagi main-main, diintali, disorot oleh malaikat-malaikat. Mereka ingin pastikan, inikah orang yang harum itu? Begitulah kata Jabir ibn Samurah Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain Tidaklah Nabi melewati satu tempat Melainkan tempat itu Ada harum Rasulullah di sana Ketika Nabi pergi Harumnya masih tersisa alaihi. Itulah sebabnya Imamuna Imam Malik Guru dari Imam kita Muhammad bin Idris al-Shafi'i Jika beliau masuk kota Madinah beliau langsung melepaskan sendalnya dan berjalan di bawah tidak menggunakan kendaraan apapun lalu orang-orang bertanya itu raja-raja masih naik kendaraan kenapa engkau nyengker jalan kaki apa jawaban Imam Malik yang wafat 179 Hijriah sudah jauh setelah Rasulullah tidak bertemu fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau aku malu di mana ditaruh wajah Malik dia berjalan dengan kakinya yang gagah di atas kendaraannya yang megah tapi di bawah tanah ada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu Allah muliakan Imam Malik bin Anas dengan memandang Rasulullah setiap kali dia tidur mabittu lailan illa waraitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam Tidaklah aku tidur Melainkan aku bermimpi memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berdasarkan hadis ini Riwayat-riwayat ini dan kisah Imam Malik Orang-orang semuanya beradab kepada Rasulullah Satu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berganti mimbar tadinya bersandar di pohon pelepah Atau belahan-belahan pohon kurma Tiba-tiba ada orang Rum orang Syam. Mereka baru datang ke Madinah tapi langsung masuk Islam. Ahli mebel, tahu mebel ya? Dia bisa buat mimbar Rasulullah. Ini termasuk mimbar, ini mimbar namanya. Ini bukan panggung. Tapi mimbar cuma kegunaan ya. Lalu Nabi naiklah ke atas mimbar. Ketika Nabi memulai mau mengajar di atas mimbar, tiba-tiba beliau dan para sahabat Mendengarkan suara seperti orang merindu, seperti pengantar dari pembawa acara kita yang sangat merindukan Rasul, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata suara dilihat tidak ada, anak-anak tidak ada orang-orang, tidak ada siapapun yang menangis. Rasulullah mengerti, maka beliau mengatakan, yang menangis itu pohon kayu yang aku jadikan sandaran sekarang aku tinggal karena ada mimbar yang baru maka beliau turun sejenak itu tiang pohon dielus-elus Hanna Hanina dia sedang merindu kepada Rasulullah ditinggal oleh Rasulullah maka Nabi ajak dia ngobrol kamu pilih bersamaku atau masuk surga kalau kita ditanya begitu maunya apa masuk surga sama lah dengan kayu. Kata si kayu masuk sorga, wahai Rasulullah. Ya, tinggian dikit daripada onta ya. Kalau onta datang kepada Rasulullah, ngaku masalah perut. Punggungnya sakit. Ngadu kepada Rasul. Mengadukan perosan perut dan punggungnya yang berat. Lain dengan si pohon. Dia mengadukan masalah. Ingin selalu jadi sandaran Rasul. Nabi kasih kesempatan Bersamaku Atau surga Jawabannya apa Ya Kalau si pohon jawabnya apa Kayu bilangnya apa Surga Karena kayu tidak punya akal Kalau kayu punya akal Dia akan jawab bersama engkau Wahai Rasulullah Ya Jadi yang berhati kayu Minta surga deh ya Berarti di dalam kayu ada ruh yang merindu Tidak mungkin kayu bisa nangis jika tidak ada ruh di dalamnya Maka di sini ada ruh Ada ruh di alam semesta ada ruh Kalau bahasa kawan-kawan ilmu pengetahuan ada energi Di alam semesta ini bertebaran energi-energi yang aktif Elektromagnetik kata orang dan itu tarik-menarik Apa yang membuat dia paling tertarik yaitu sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau siapapun yang terhubung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maka datanglah seseorang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Minta izin untuk cium tangan dan kakinya Ada lagi orang datang karena tidak ada Rasulullah Rasulullah sudah dikubur Maka datanglah kepada Khadam Rasulullah Pelayan Rasulullah Sedina Anas Orang ini mengatakan, ya Anas, manakah mata yang dulu mata itu memandang Rasulullah? Izinkan aku mengecup matamu. Ada lagi yang datang kepada Jabir, datang kepada sahabat-sahabat lain, mengatakan, manakah tangan yang dulu tangan engkau pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Izinkan aku mengecupnya, memegangnya. Begitu dulu mereka merindukan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat memandang memegangnya maka pandanglah siapa yang pernah memandangnya Sallallahu alaihi wasallam tiadalah mukmin memandang Rasul Sallallahu alaihi wasallam kecuali bertambah cintanya tiadalah kafir memandang Nabi kecuali bertambah kufurnya tiadalah munafik memandang Nabi Sallallahu alaihi wasalam kecil bertambah kemunafikatnya maka memandang Nabi pun bukan tanda orang itu selamat dengan apa dia memandang Abu Jahal pandang Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah siapa yang dipandang oleh Abu Jahal Abu Lahal Muhammad bin Muhammad anak saudaraku dia tidak pandang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Jabir ibn Samura diajak jalan-jalan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampailah di satu tempat. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu membawakan anak kecil mengatakan Wahai Rasulullah, anakku diganggu jin setiap hari. Lalu Nabi cukup pegang. Dada itu si anak, ditepuk-tepuk, wahai musuh Allah, keluarlah. Ya, wallah, cuma begitu, beliau berukyah keluar itu setan. Kalau kita sudah baca Al-Baqarah, udah khatam, gak keluar-keluar, jenir. Ya, wahai, belum cair kursi, apa yang salah, bukan naik kursinya, kurang sakti, kau kurang yakin. Itu masalahnya. Rasulullah SAW sumber keyakinan, maka tidak perlu baca-baca. Beliaulah hal Quran yang berjalan. Ketika Saidah Aisyah mengatakan akhlaknya Rasulullah adalah Quran, berarti Rasulullahnya apa? Jika akhlaknya Quran, sifatnya apa? Jika akhlaknya Quran, namanya apa? Jika akhlaknya Quran, zatnya apa? Yang punya, yang punya akhlak itu, dirinya siapa? Tetulah ia. Hakikat dari Al-Quran itu sendiri Maka jika Rasulullah meruqyah orang cukup hmm, Sentuh Sentuh hilang Kita sudah hembus 10 kali nggak hilang-hilang hmm. Karena merasa pintar ya. Tidak melalui Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dulu ada makhluk Paling hebat di langit Dan kemudian Menjadi penguasa surga dia bergelar Harry atau Khazinul Jannah, pemegang kunci surga. Sayang tidak pernah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Bagaimana dia mau solawat? Ternyata kadang-kadang orang itu diuji dengan orang yang paling dia benci. Iblis diuji untuk solawat kepada makhluk keturunan dari orang yang dia paling benci. Siapa yang paling dia benci? Nabi Adam Nabi Adam punya keturunan Namanya Muhammad bin bin bin bin bin bin bin Adam <laughs> Masih ingat kisah Nabi Musa didatangi iblis? Ya? Apa kata si iblis? Eh Musa Aku mau tobat nih Jadi iblis pernah sadar sebentar ya Itu sadarnya iblis pertama kali Mus-mus mau tobat nih gimana nih apa kata Nabi Musa oh gampang Nenek saya tunjukin jalannya dulu perintah yang dicuruh kepada engkau masih berlaku apa itu sujudlah kepada Adam tuh saya tunjukkan itu kuburnya sujudlah kepadanya iblis matanya langsung nyala dia bentak Nabi Musa Eh hey, Musa engkau main-main dia hidup pun aku tidak sujud, apalagi sudah bau tanah. Tambah sombongnya. Maka tidaklah setiap hari memandang iblis kepada kekasih Allah kecuali bertambah kekufurannya. Aba was takbara, wakana minal kafiri. Enggan, sombong dan dia selalu kafir. Maka karena disitu bahasa Arab. Ya dulu alat subuh tual menunjukkan itu tetap dan selalu begitu. Maka karena tidak berarti selalu pasten dia telah tapi dia selalu. Maka jika ada orang yang cuba mengajarkan zikir? Hati-hati, pasti sesat, pasti sesat. Zikir itu panas. Dalam zikir itu ada energi ilahiyah Ada nur tapi har Itulah sebabnya zikir itu bisa menetralkan banyak hal Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ini nggak usah datang ke dukun ya Amalkan ini Mau diserang-serang dalam politik ya Kali ibu bupati, ibu wakil diserang orang Amalkan ini pagi sore, pagi sore Satu nafas Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi Shai'um fil ardi wala fis samaa Wahuas sami'ul alim Ini langsung turun dari langit Ini nafas ini langsung turun dari langit Diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Dilewetkan oleh Imam Abu Dawud Dengan nama Allah Bismillah. Allahzi yang mana laya durru ma tidak ada yang akan merusak mengganggu siapa yang bersama namanya Ini maksudnya apa? Tak ada yang ganggu baik dari langit ataupun dari bumi namanya namanya Allah Allah titipkan semuanya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi salam maka orang yang datang kepada Allah lewat pancaran kalbu Rasulullah dia langsung diterima. Kalau saya masuk kantor bupati bawa surat sakti dari bupati, diterima gak? Diterima. tadi kalau bawa proposal enggak ada janjian, ditolak enggak? Ditolak. Biasanya kalau pegawai itu ada kartu ya, kartu pengenal diri, apa namanya? ID card, ID card. Itu kalau kita kemana-mana pakai ID card, tertulis di situ statusnya apa? Pasti tempat itu menghormati kita. Yang dipandang bukan kita, ID cardnya. Ya, siapa yang membawa nama Allah? Siapa yang bersama Rasulullah maka dia akan dihormati di mana saja. Imam Ahmad bin Hanbal dilecehkan oleh Algojo, ditelanjangi pak. Itu Imam Ahmad bicara kepada Sarumpa, wahai sarumpu tutuplah auratku. Takutlah kepada Allah engkau mempermalukan aku. naik itu diturunin lagi oleh Algojo nggak turun-turun. Algojonya takut, mulai algojonya takut, pak. Ayah Buya Hamka mau dirampok oleh penyamun dulu di tengah jalan. Dulu kan belum ada PJR ya, belum ada polisi ngawal kalau ustadz jalan. Ya? Dulu ayah dari Buya Hamka namanya Syekh Abdul Karim Amrullah. Mau dirampok, mau dibunuh oleh penyamun Terus beliau bilang Tunggu sebentar, saya baca surat Yasin dulu. Yasin Yasin itu nama siapa? Nama Rasulullah SAW. Terus ada teknik membacanya Selesai baca Yasin Itu orang sudah sujud-sujud Maafkan saya Allah, Bingung beliau Ternyata ini orang melihat sesuatu ketika Syihabdul Karim membaca surat Yasin bisa begitu, Pak. Tapi kalau Bapak yang baca nggak ada yang aneh. <tik> baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. namanya baik di langit ataupun di bumi. Coba lihat. Sayyidina Jibril bolak-balik naik langit. Tapi setiap kali sampai di langit pertama, selalu tanya, Menanta Ente siapa?" Itu Jibril. Jibril Rasul bilang, saya orang yang bawa risalah Nabi Muhammad, buka langsung, sebut nama Nabi, buka langsung Jadi pembuka pintu langit nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka orang-orang yang hidupnya bermasalah Cobalah mulai Mulailah salawat pagi seratus, sore seratus, malam seratus diserap senggang lagi di motor, lagi di mobil selawat seratus kali. Jangan kurang selawat setiap hari daripada 500 kalilah. Sembari bekerja, sembari bergerak. Apa susahnya? Kenapa bersosial media tidak susah, tapi bersosial media dengan Rasulullah susah? Kenapa kita mau jemput rezeki? Para rezeki itu ada berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam rezeki terbesar umat adalah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali Uwais al-Qarni hendak pergi haji. Tiba-tiba ibunya mengatakan, "Wahai Uwais, jika engkau pergi dengan siapa, Ibu?" Kata Uwais, "Baiklah, Ibunda. Tapi tunggu sebentar." Aku berikan semua perbekalanku Kepada temanku yang sedang merindukan Rasulullah Tapi dia tidak punya bekal Orang tuanya sudah tidak ada Dihantarkanlah kepada orang itu Entah dapat apa rasanya Orang-orang berangkat Dia tidak bisa berangkat Teman-temannya Uwais Dan teman-temannya semua berangkat Orang ini nggak berangkat Tiba-tiba Uwais -tiba ketuk pintu mengatakan Wahai Tuan wahai sahabatku ini semua bekalku, aku berikan kepada engkau Orang ini lagi sujud, Ingin berangkat tapi tidak punya uang Ingin berangkat tidak punya kederaan Apa yang dia rasakan? Lalu dia bertanya, lalu engkau bagaimana wahai Uwais? Aku masih punya ibu Jika rindu Rasul SAW harus merawat ibu Orang yang rindu Rasulullah tidak hormat kepada ayah ibunya Batal cintanya Orang cium tangan guru Tapi tidak cium tangan ayah ibunya Batal cium tangannya Orang yang ziarah ke ulama' Tapi tidak ziarah ke ayah ibunya Batal cintanya kepada ulama' Betapa aneh sekarang Banyak orang baik ke gurunya Tapi membentak ayah ibunya Aneh Masih punya ibu Sebagian besar Ayah Nanti pulang cium tangannya. Ya. Baca solawat ketika mencium tangannya. Semoga Allah ridho melalui kita. Dan pasti ridho. Ridho Allah itulah kunci dalam tangan ini. Kenapa disebut ibu dan ayah itu kunci ridho Allah. Ridho Allah, firidho lualidai. Karena merekalah kita ada secara fisik secara ruhani kita ada karena ruhaniyah Rasulullah maka Rasulullah nur Muhammad ruhnya disebut Ahmad disebut umul Arwah induknya semua ruh Muhammad nurnya disebut Abul Arwah bapaknya semua proof ini cuma istilah bahwa segala satu bersumber darinya Inilah yang sering kita katakan Ketika Allah menciptakan alam semesta Apa yang Allah lakukan pada alam? Allah menciptakan alam ini supaya alam ini Sempurna dengan menyembahnya Allah tetap sempurna tanpa disembah alam Allah ciptakan alam Supaya alam itu sempurna dengan menyembahnya Disebut dalam Quran liya'budun Untuk menyembahku Siapakah yang paling sempurna menyembah Allah? Yandra al Channel yang membahas informasi